Bersamaku Membunuh jiwaku Semua daya laku coba cinta itu kemana cinta ini cinta kebertuan selalu menghantui di setiap hidupku tak kuat ini berdiri menanti hari demi hari mencari. hidupku tak kuat tergagah ini berdiri menanti hari demi hari mencari. setiap hidupku tak kuat raga ini berdiri menanti hari demi hari mencari